Genji, yang merusak jiwanya manusia itu gara-gara iri, benci, ambisi, emosi gengsi. Gengsi itu yang penyakit hati yang paling nomor satu di gengsi malu.